Selamat siang saudara-saudara kelas 11 IPA 6 Di depan saudara sekarang adalah hasil dari pemeriksaan evaluasi ketiga gelombang berjalan Dan rupanya memang berjalan belum sesuai dengan harapan Dari 38 orang yang mengisi daftar hadir setelah saya lihat Ada yang double namanya itu sebenarnya hanya ada 37 orang dari 37 orang ini yang mengirimkan jawaban tepat waktu sebelum jam 11 atau sekitar jam 11 hanya 33 orang. Berarti ada empat orang yang memang tidak ikut dan saya akan benar-benar lihat nama-nama yang tidak ikut. Nah, seperti saudara lihat di sini, Ade Wardeni ini ada mengisi tiga kali namanya. Untunglah nilainya juga sama-sama saja. Jadi saya akan menggunakan yang di sini aja. Berarti dari 33 tadi berkurang. Tidak ada nama yang mirip. Berarti jumlahnya bertambah nih. Hanya 31 orang yang mengirimkan jawaban. Kita periksa lagi. Kalau-kalau ada yang double Ya, tidak ada. Oke. Berarti dari 33 orang, ada dua nama yang mirip Dan yang mengirimkan jawaban hanya 31 orang Dari 37 siswa di kelas 11 Sipanam Berarti ada enam orang yang tidak ikut Nah, dari nilai-nilai yang ada saat ini Umumnya kesalahan terbesar saudara-saudara itu adalah Mengirimkan jawaban yang sama dan salah semua secara bersama berjamaah Ada soal yang sepertinya memang dijawab bersama-sama Kemudian ada juga soal yang jawabannya mirip-mirip Tetapi ada yang menjawab pendek, ada yang menjawab panjang Dan saya menghargai yang sudah mengetik dengan menjawab panjang Terutama soal-soal yang definisi-definisi itu Awal dan akhir Kemudian tiga soal yang diantaranya Untuk menghitung kecepatan itu rata-rata sudah benar Menghitung frekuensi itu semua salah Menghitung panjang gelombang Sebagian besar benar Namun masih ada yang tidak teliti Nah saya harap nanti remedialnya bisa dikerjakan seperti itu Anda cukup mengisi jawabannya saja Tidak usah harus repot-repot Cukup kirimkan jawaban hasilnya Tanpa Uh, proses atau cara perhitungannya. Nah, kalau kita lihat satu persatu di sini, sesuai dengan urutan mengirimkan jawaban mulai dari 10 lewat 12 dan berakhir uh, 11 lewat Rufiatun, Raymond dan kawan-kawan sampai dengan Gibreta tidak ada yang tuntas. Dengan kata lain, beruntung yang berenam tidak ikut itu, karena tidak akan nampak seperti ini. Namun, nilai-nilai yang ada ini akan saya perhitungkan sebagai nilai awal. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil koreksi siang hari ini. Atas perhatian Anda, mengucapkan ucapkan terima kasih.